sopan santun merupakan hal yang sangat penting bagi anak semua orang tua pasti ingin mempunyai anak yang tahu sopan santun selama ini kita selalu mengajar anak-anak untuk bersikap sopan tapi siapa sangka terkadang bersikap sopan malah menjadi masalah besar di korea selatan di sebuah trotoar seorang gadis kecil yang lucu berdiri sambil membungkuk di pinggir jalan sikapnya serius dan sama sekali tidak bercanda tapi saat kamu melihat siapa yang ada di hadapannya dijamin kamu akan tertawa gadis kecil itu membungkuk pada sebuah robot yang ada di depan sebuah toko ponsel kebetulan setiap beberapa detik sekali robot tersebut akan membungkuk dengan maksud untuk menyambut setiap tamu yang datang siapa sangka Gadis kecil itu malah membungkuk balik untuk menunjukkan sopan santunnya Di dalam hati, gadis kecil ini sepertinya berteriak Kamu ingin membungkuk sampai kapan? Orang-orang yang melihatnya tidak bisa menahan tawa Dan karena ekspresinya yang serius, mereka tidak tega untuk menyela. Lagi pula, kejadian ini juga sangat memuaskan. Memang dasar bocah ya, ada saja tingkah laku yang membuat kita tertawa